Assalamualaikum Kami lagi berada di Pemandian Gabe Merwali Labota Di Kecamatan Malah Ini keseruan mereka Ditanya dengan Zafran Halo halo Hai hai Zafran Hai hai Hai hai Hai hai Hai hai Dada Dada Dada hehehe hehehe hehehe hehehe Itu, itu, itu. Ambil. Hah? Bapak? Bapak. Bapak. Ya itu makan-makan itu. dulu makan dulu. Makan dulu makan dulu ini, ini, ini. Makan dulu. Eh ini nih dulu. <coughs> Kita robotnya Nek nah, apa kak itu? Kuda Kuda air <gudah> Hahaha <laughs> tapi ini apa, -apa ini Yeay. jadi tuh kami nih suka mommy ini oh, sering ser <laughs> <mengin woman> <smart> <meng> <meng> <meng> <meng> <meng> Ada temannya Ada temannya Hai Hai <laughs> ha gangguin. mana mana tetap mana tetap muncul muncul ha Ya wey, senangnya Berenang pampang <laughs> Begini, begini, begini, begini, berenang pampang, begini Uri, berenang Aduh, berenang Wey, berenang wey. Wey, Berenang, wey <laughs> Kenapa? Kenapa? Pelan-pelan tahu Tita, jangan jadikan dia trauma. Jangan kasih trauma Tita, nanti tidak, tidak mau. Lugaran. Ah, Tita ini tidak. Ada apa? Ada kita. Tidak apa-apa. Penang. suka penang, penang. Sudah, penang. Tidak penang. Sudah, kurang, sudah tidak takut Stefan sudah <laughs> tidak takut sudah takut dan sudah mau pulang pulang papa hmm. pelan pelan nak lihat tak nggak <laughs> sudah tidak takut lihat dulu Mama penang. sudah tidak takut jadi kita pulang? Ya. Dadah dulu. Dadah. Dadah, Mama sini. Dadah. Dadah. Bilang dulu. Subscribe. Subscribe.